Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tessa Arasanti NIM 856228693, 28693 Tokjar 5 kaum UPBJJ Padang. Nah hari ini saya akan mensimulasikan model pembelajaran lengkap 2, 2, 2 Yaitu 2 kelas 2 mata pelajaran dengan 2 ruangan Baiklah untuk itu sebelumnya saya akan memulai materi hari ini yaitu dari kelas 2 dan juga kelas 3 kelas Nah sebelumnya untuk kelas 2 materinya adalah bahasa Indonesia dan juga matematika Dan temanya adalah hidup rukun Baiklah sebelumnya saya akan cek dulu baik anak-anak ibu semuanya ibu akan cek untuk kehadirannya dulu ya tapi sebelum itu mari kita berdoa selesai oke untuk itu ibu akan cek dulu kamu satu persatu Udin Susi Mala Rido Nawal Baik Semua hadir ya Oke Sebelum itu Ibu harus Sampaikan dulu Materi kita hari ini Adalah Tentang hidup rukun Apa? Semuanya tolong perhatikan Ibu Hidup Rukun Nah Untuk itu Tujuan pembelajaran kita Yang akan harus Yang akan kita capai pada siang ini adalah kamu bisa memperagakan di depan kelas ini nantinya Percakapan dengan hidup rukun Percakapannya nanti akan ibu sampaikan Itu juga ada di dalam buku kamu Kedua, dengan membaca Kamu juga bisa nantinya mengungkapkan Bagaimana yang namanya itu Hidup Rukun Yang terakhir Nanti pada materi matematika Kamu juga akan bisa Menghitung Nah kita akan belajar berhitung Yaitu Dengan jumlah kubus ratusan Puluhan Dengan satuan Nah itu nanti yang harus kita pelajari Siap anak-anak ibu semuanya Kalau kamu sudah siap Tolong perhatikan lagi ibu ke depan Jangan ribut Ini suaranya kok belum mulai udah ribut ya, Mohon maaf Hari ini Perlengkapan pembelajaran hari ini yang gak bawa pena siapa? Dodo kamu bawa pena dok. Baik Nah Hidup Rukun Apa sih artinya hidup Rukun? Oke kamu di rumah, sebelum ibu masuk ke pembelajaran, kamu di rumah sering berantem. Ada enggak yang di rumah berantem sama kakaknya? Ada enggak yang melawan sama orang tuanya? Apa boleh melawan sama orang tua? Nah, di sini kamu tolong dengarkan ibu. Sebelum ibu mulai, Pertama, di rumah itu kamu harus menghormati siapa? Orang tua orang tua. Yang kedua siapa? Kakak. Nah, kalau kamu berantem sama kakak, melawan sama orang tua, rukun namanya itu tidak. Oke. Okay. Menghormati orang tua. Nah, dengan menghormati orang tua, kamu akan rukun. Apalagi menghargai Nah Kalau kamu menghargai orang tua, teman-teman, kakak kamu, di masyarakat Maka akan terjalin hidup rukun Tidak ada yang namanya berantem Nah sekarang sebelum ibumu lanjutkan Tolong kamu lihat di buku kamu Dengan Gambar yang ada di buku kamu ada berapa itu nak? Ada empat Oke Gambar itu tolong kamu perhatikan satu persatunya Itu ada Ani dan juga Susi Lagi ngapain dia gambar pertama? Membaca dengan kakak Ya Sampai yang keempat Orang lagi ngapain itu? Bergotong? royong. Nah itu Ada pertengkaran di sana? Tidak Hidup rukun kan mereka? Ya. Nah, dengan begitu kamu akan mengendap, kita akan dengan menghargai sesama, menghormati sesama, menghindari pertengkaran, maka hidup rukun itu akan terjalin. Selanjutnya, kamu tulis di buku kamu: gambar yang nomor dua itu siapa, gambar yang nomor tiga itu siapa, dengan siapa? Nah, sedang apa mereka? Tulis di buku kamu. Ibu kasih waktu 5 menit aja. Nanti ibu nilai. Jangan lupa di akhir pembelajaran kita pasti ibu nilai. Dodo, suaranya do. Ibu lagi menjelaskan pembelajaran hari ini. Baiklah, ibu lanjutkan lagi. Nah, sampai di sini, tolong, Susi, ngerti ndak apa yang ibu jelaskan tadi? Kalau ndak ngerti tunjuk tangannya ya sus, ngerti? Apa? Bagaimana tadi menghargai kata ibu? Bacakak cakak awak? Iya sus? Enggak iya, karena kalau hidup rukun itu tidak bertengkar. Baik. Ibu lanjutkan. Nah sekarang tolong di buku tulis kamu, kamu gambar yang ibu gambar di depan. Nah, ini ada kubus. Apa ini namanya? Kubus. Apa? Kubus. Nah, ini jumlahnya seratus. Ini jumlahnya lima puluh. Ini jumlahnya enam. Nah. Kalau ibu jumlahkan, hasilnya berapa? Tolong, do, do, do, do. Perhatikan dulu ke depan, do. Lihat, ada berapa kubus ibu yang pertama: 100, yang kedua: 50, yang ketiga: 6. Nah, jumlah semuanya berapa, do? 300. Dari mana hasilnya kamu dapatkan? 300, do. Sudah jelas-jelas Ibu tulis di depan Kubusnya 100 yang pertama Ibu tambah dengan 50 Ibu tambah dengan 6 Berarti jumlahnya 150 Enak Begitu dong Semuanya ngerti enggak? Bukan cuma si dodo ya? Nula, kamu ngerti nula? Ya, ngerti, baik Nah, ini contoh pertama yang Ibu Buatkan di depan Di buku kamu juga ada Nah, kamu perhatikan soal nomor 1 sampai nomor 4 yang bagian ayu mengamati Di sana nanti akan kamu kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 di buku tulis Nah, untuk hari ini Ibu simpulkan dulu Sudah selesai belum latihan kamu? Selesaikan dulu Nah, kalau sudah selesai baru untuk hari ini, kelas 3, ya, mohon maaf, selesaikan dulu ya untuk anak ibu kelas 2 latihannya, ibu akan lanjutkan. Untuk anak ibu kelas 3, Anak ibu kelas 3 Tolong perhatikan ibu dulu Nah Hari ini kita akan Mempelajari Ciri-ciri makhluk hidup Nah Ciri-ciri makhluk hidup Sebelumnya Ibu mau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Yuk, berdiri semuanya anak-anak ibu Dengan Nada Ketukan 4 per 4 4 per 4 Nah, baru nanti dimulai Bagaimana? Lagu Indonesia Raya Ingat kan lagu Indonesia Raya semuanya Nah, mari kita mulai Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, seperti itu. Sa kalau kamu tidak menyimak, nanti tidak dapat pembelajarannya. Dodo Lila, mohon maaf, Ibu Dodo pula yang dipanggil Lila. Nah, setelah itu kita kan udah. Kenapa kita menyanyi lagu Indonesia Raya? Karena kita akan menentukan nada pendek juga nada panjang nah, Sekarang mari kita lanjut menyanyinya Siapa yang tahu lagu cicak-cicak di dinding? Semua nana, -nana ibu pasti tahu cicak-cicak di dinding kan? Nah, tolong perhatikan nada pendek dan juga nada panjang Jangan panjang aja semuanya, pendek aja semuanya ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayam, datang seekor nyamuk, ha? lalu ditangkap. Nah, nanti kan sudah kamu tulis, ada di buku kita. Kamu tulis dulu di buku tulis kamu. Perhatikan yang mana, yang pendek nadanya, yang mana yang panjang, kamu kasih untuk nada yang pendek kotak seperti ini kalau untuk nada yang panjang kotak persegi memang aku persegi panjang nah begitu nah untuk selanjutnya tolong selesaikan dalam waktu jangan lama-lama ya nak ya karena materi kita masih ada Dua, 20 menit aja bisa kamu menyelesaikan lagu cicak cicak di dinding tadi baik kalau begitu nggak ada di 20 menit karena kita cuma belajar tiga kali dua kali 35 menit nah sebentar Ibu pasti waktunya 5 menit aja Ibu lanjut dulu materi berikutnya adalah kamu akan berhitung apa yang akan kamu hitung nama bilangan dari 1000 Hingga sepuluh Berapa yang ibu tulis ini? Ini berapa? Seringu Ini berapa? Sepuluh Nah, untuk itu kamu lihat di buku kamu yang ayo mengamati Kamu kerjakan soalnya dulu Nanti akan ibu nilai dikumpulkan ke depan ya Tulis bilangannya Nama bilangannya Nama bilangannya dan bilangannya sendiri Nah, ngerti? Ada yang tidak mengerti? Kalau mengerti, tolong lanjutkan ya